Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di dapur Nyonya Emet. kali ini kita akan membuat minuman segar yang cocok banget untuk buka puasa dan atau diminum siang hari saat panas dan ini bahannya simple dan membuatnya juga sangat simple sekali namanya es timun serut. ini bahannya Timun dan jeruk nipis dan kali ini saya menggunakan sirup rasa pokok pandan dari e, campolai ya sirup ini rasanya enggak terlalu manis berbeda dengan sirup-sirup yang lain ini air 500 ml dan ini air es yang pertama kita tuang airnya 500 mili lalu ditambahkan esnya lalu kita potong-potong potong-potong e, jeruknya masukin jeruknya lalu kita serut timunnya cari e, timun yang muda ya teman-teman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 Klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Kita cukup sebentar. Kita masukkan. ini. Lalu kita masukkan sirup campur lainnya. Sekitar 4 sendok. Nah, lalu kita aduk teman-teman nah, esnya sudah jadi teman-teman penampakannya -teman. seperti ini rasanya manis asam segar gitu teman-teman boleh eh, apa silahkan dicoba ini rasanya segar manis segar ini teman-teman tuh rasanya ini cocok banget untuk buka puasa atau untuk diminum siang hari Oke teman-teman ini penampakannya seperti ini rasanya segar ase manis eh uh, ini cocok untuk buka puasa atau untuk diminum siang hari murah meriah segar dan menyehatkan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh